Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan Salam kasih Kristus Kita berjumpa dan berkumpul di keluarga untuk berdoa Dan mendengarkan Sabda Tuhan Tema kegiatan kita adalah Keluarga meneladani Yesus Berinisiatif melakukan solidaritas kepada sesama Dengan ini Bapak Uskup mengajak kita Keluarga-keluarga Kristiani Supaya di tengah situasi sulit saat ini Tidak putus asa dan gelisah atau mengeluh terus-menerus Kita diajak untuk terus berharap kepada Tuhan Dalam doa dan tekun merenungkan sabdanya Sehingga persekutuan atau kebersamaan di tengah keluarga Semakin erat dan utuh Baiklah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau berkenan berjalan bersama dua murid ke Emmaus dan meneguhkan harapan mereka yang takut dan kecewa karena pengalaman berat. Hadirlah Tuhan bersama kami dan teguhkanlah harapan kami dengan sabdamu. Sebab engkaulah juru selamat kami, kini dan selamanya. Amin. Amin. Marilah kita membuka kitab suci, yaitu Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadamu, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-luka sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai punggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau beranjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Siapakah yang diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan dan mendengarkan Kehendaknya baik untuk kehidupan pribadi kita dan untuk kehidupan kita di tengah keluarga, maupun untuk kehidupan kita di tengah sesama khususnya yang menderita.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 Tuhan Yesus berilah menghiburan kepada para orang tua yang kesepian dan lanjut usia, supaya mampu menyatukan kegelisahan dan ketakutan dengan penderitaanmu di salib. Gerakkanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih, kasih kepada para orang tua. Mari kita memohon.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 Mengampuni dan mencintai Marilah kita memohon Marilah kita berdoa bersama Untuk memohon pertolongan Santo Yosef Salam Ya Santo Yosef Kepada mu juga Buda Maria dirinya Bersamamu Yesus Kristus Bertunggu Bapa, Dan, dan, dan kami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 seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala alat. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef. Sekarang dan selama amin. lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup kegiatan kita ini dengan pujian dari Puji Syukur 615. Ya Tuhanku Engkau sungguh Maha Murah. Semoga kami setia bersatu dalam cinta kasih, bertumbuh pada saudaramu, bersandar pada bimbinganmu. Teguh bersamaku Melaksanakan tugas kami Terima kasih ya Tuhanmu Engkau sungguh maha murah Semoga kami setia Bersatu dalam cinta kasih Berkati kami hambamu Tetap bersatu bahagia Di dalam suka dan duka Setia selalu hingga mati Terima kasih ya Tuhanku Engkau sungguh maha muda Semoga kami setia Bersatu dalam cinta kasih Saudara-saudari, demikianlah tadi telah kita alami bersama Doa dan